Selamat datang di IELTS kelas bersama saya Elisa Yuzar, your IELTS trainer dari Excellence English Studio. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas apa sih IELTS itu? Oke, okay, jadi IELTS itu adalah singkatan dari The International English Language Testing System. Nah ini adalah sebuah tes kemampuan bahasa Inggris yang akan teman-teman perlukan ketika teman-teman mendaftar beasiswa luar negeri Sertifikat IELTS ini akan teman-teman perlukan atau teman-teman lampirkan baik itu ke penyedia beasiswa atau pihak sponsor maupun saat teman-teman mendaftar ke kampus yang teman-teman impikan untuk melanjutkan kuliah. Nah apa sih yang diujikan di dalam tes IELTS? Nah teman-teman di dalam tes IELTS ini ada 4 skill yang diujikan. Empat skill ini adalah empat skill yang memang ada di dalam bahasa Inggris Skill yang pertama adalah skill listening Skill yang kedua adalah reading Kemudian teman-teman juga akan diuji kemampuan writing atau menulis Dan skill yang terakhir adalah skill untuk speaking atau berbicara So that's all the overview of IELTS Untuk teman-teman yang tertarik untuk belajar lebih dalam tentang setiap skill Teman-teman bisa tonton video-video selanjutnya So thank you very much and see you around